Baik, teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. lagi dengan saya Langsadi di sini di Jaya. Semoga kita semua tetap dalam limpahan rahmat dan limpahan Allah Subhanahu wa taala. Ya, ini saya syutingnya di bulan puasa ya. Walaupun nanti eh, uploadnya mungkin di luar bulan puasa seperti itu. Oke, okay. ini adalah eh, soft start ya. Nah, nah, nah jauh berbeda dengan soft start-soft start yang ada di pasaran, teman-teman ya. Oke. Okay cuma kenapa kami mengulas ini walaupun sudah pernah diulas tidak begitu detail ya karena ini pengamanannya double ini oh ya untuk untuk ini ya untuk uh, soket ac-nya ini dicabut oleh teman saya ya seperti itu karena untuk di power seperti itu oke okay, di sini pengamanannya uh, double teman teman selain sekring menggunakan sekring kabel seperti ini kawat seperti ini dan dalamnya ini menggunakan ntc apa itu entisie? Nah, ntc itu teman bisa lihat sendiri di gambarnya seperti itu. ntc itu masuk kategori e, resistor, ya negatif temperatur koefisien seperti itu. jadi dia kalau e, apa suhu naik dia cenderung akan menghambat, ya. kalau nggak salah seperti itu. teman bisa lihat sendiri, oke? Okay. Ini sebagai screen di dalam rangkaian ini NTC dibuat ini walaupun sedikit salah cetak ya seperti itu tidak apa, apa ya. Jadi dia itu dua ini di apa di paralel ini di paralel di paralel kemudian di seri seperti ini. Oke? Yang ini jadi double ini pengamanannya. Ini mencegah kons, korsleting ya korslet. Karena arus berlebih, kalau ini menjaga chord karena suhu berlebih, ya jadi dia double seperti itu, ekstra, ekstra pengamanannya. Jadi uh, salah satu tegangan di lewat sini, shred. kemudian lewat NTC dua ini, shred. kemudian di sini, kemudian masuk out sini. Jadi dia memutus salah satunya, salah satunya dia pakai sweet biasa ini, sweet, salah satunya. Ya, ini subset untuk AC ya, ini, shred, sweet. Ini switch, kemudian outputnya di sini. Yang diolah hanya sebelahnya seperti itu. skring ini dan ini, ini, ini untuk membagi dua tegangannya, seperti itu. Mungkin seperti dulu itu kalau nggak salah, yang pertama masuk tegangannya dua, eh, 190 kalau enggak salah 180, kemudian 220 begitu. Oke okay, ya. Ini mungkin setelah ini, oh ya. Yeah. Hampir lupa teman-teman, rangkaian umumnya seperti di gambar ini ya, seperti itu. NTC PTC-nya kadang-kadang ada yang di double ya, seperti itu. Nah, ini nanti akan kami coba eh, menggunakan trafo ini, seperti itu ya lewat sini. Tanpa trafo juga bisa sih, sebetulnya sih. Eh, ini sementara kami jumper ya, jumper kita cek kalau eh, dia apa full 220 lednya biasanya akan terang begitu terang beneran kalau ndak biasanya uh, redup seperti itu atau nyala setengahnya kita akan cek bagian ntc isinya ini pakai korek ini ya sama pakai solder seperti itu Ya, ini switch teman-teman sebagai ganti switch biar ndak perlu pakai switch ini langsung kami jumper kami ini menguji ntc -nya ya, berfungsi uh, apa efektif apa tidak seperti itu. Ya, ini kurang begitu nempel. Tak ya, cukup ya begini ya. Oke, saya uh, skip tadi, teman-teman. Kemudian untuk inputannya dari PLN, pakai yang ini ya. Pakai kabel jack biasa, jadi ini nanti ditancapkan langsung akan menyala seperti itu. Sebagai outputnya, nanti teman-teman di sini kami akan menggunakan lampu ini kami akan solder dulu ya uh, pakai kabel kemudian dijepur ke sini oke okay, ya oh iya saya lupa nah, ini ada ini oke okay. ada banana skin atau jepit buaya nah, seperti ini aman insyaallah jangan dipegang-pegang Oke seperti ini teman-teman ya atau saya rapikan dulu ini baik teman-teman ya ini akan saya uji coba tanpa ini ya tanpa wah oh, ini drum ini, trum, ini. E, pertama tanpa ini tanpa pengaruh suhu apapun ya e, nanti untuk mengapa uji coba suhunya kami menggunakan ini menggunakan korek dibeginikan atau menggunakan ee, solder ini. Oke. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Tidak ada kendala. Ini tanpa ini ya, tanpa perubahan suhu, suhunya normal suhu ruangan begitu. rohim, Oke. Oke. Kalau teman-teman dengar ini baru cetek begitu tadi ya. Agak lambat memang. Oke. Okay. Karena memang soft start ini. Nah ini baru tek. Lampunya mati belan-belan. saya Oke, saya perlihatkan dulu ke teman-teman. Ini suhunya normal ya. Oke, gini. Bismillahirrahmanirrahim. Menyala, tetapi ini masih redup, tek. Oke. Oke. Oke, saya matikan lagi. Berarti ini dalam kondisi suhu normal, bekerja dengan baik. Ini akan saya kasih Suhu ekstrim atau dipanaskan teman-teman ya Suhu ekstrim atau dipanaskan Oke, Bismillahirrahmanirrahim Saya juga agak takut ini Karena panas ini <laughs> ini, ini suhunya agak ekstrim Uh, oh, panas ya, sebentar ya, saya cari cara lain agar ini eh, ada Korea yang panjang mas ya Yang panjang itu Tidak ada apa-apa, teman-teman. Mungkin karena koreknya kurang atau panasnya kurang, ya. Oke, tidak ada apa-apa. Coba langsung solder, teman-teman. Berarti ini suhunya belum belum mencapai Batas yang ditoleransi Ini ya Atau mungkin kurang lama ya Kurang panas begitu Ini nyala enggak? Oh iya nyala sodemonya. Ini kipas nyaring banter di sini teman-teman. Mungkin karena ini di begitu ya susah ya. buat korek lagi. Oh, anginnya kemana nih? Saya matikan dulu kipasnya mas ya. Anginnya tidak stabil. Ya mudah-mudahan berhasil. Wow, oh, panah teman-teman. Seperti suhu Seperti apa yang akan membuat ini mati Atau pakai es Karena ini, ini NTC Jangan-jangan ini tidak efektif Ini sampai saya bakar teman-teman Tidak ada perubahan Padahal sudah saya, saya bakar tangan saya oh, Ini panas ini Apa karena NTC-nya terlalu banyak ya teman-teman ya, Saya tidak paham juga ya Oke okay, NTC itu eh, Saya ulangi negatif Temperatur koefisien Artinya eh, Dia negatif Berbeda dengan PTC Jadi berbanding terbalik Jadi kalau dia itu suhunya tinggi Dia hambatannya akan turun Seperti itu Hambatannya turun berarti tidak ada hambatan tidak ada hambatan berarti sama dengan 0 loss ya teman-teman simpulkan sendiri ya kemungkinan ini karena NTC, kemungkinan juga karena di paralel 4, jadi kondisinya harus suhunya sama atau bagaimana seperti itu ya, jadi ini menurut saya eh, kurang efektif begitu, menggunakan 4 begini ini Ya kalau teman-teman ada e, lain ya seperti itu e, Pendapat lain silakan. E, saya ulangi kalau PTC itu kan positif Jadi linear dia itu beda dengan ini Kalau kalau PTC jadi kalau suhunya tinggi dia hambatannya tinggi Suhunya rendah hambatannya rendah Seharusnya ini kalau suhunya tinggi dia hambatannya nol Hambatannya nol itu kan sama dengan kalau saklar itu buka begitu Begitu ya Hambatannya tidak, oh tidak ada hambatan atau bagaimana konsepnya teman-teman? silahkan teman-teman komen di di kolom komentar seperti itu. Saya ntar lagi akan ngambil eh, sesuatu yang dingin seperti itu ya, entah itu es atau apa seperti itu. Akan saya coba dengan sesuatu yang dingin. Oke teman-teman ya, saya tidak jadi menggunakan es karena terlalu beresiko karena es cair. Saya menggunakan kipas Ini saya kipas teman-teman Biar cukup dingin seperti itu Tapi ternyata juga tidak ada reaksi Atau mungkin masih berada di luar ring Dari kepekaan NDC-nya ini ya, Panas sudah Kemudian kipas ini sudah Ini saya pegang begini sekitar hampir Kurang lebih lima menit lah seperti itu Cuma kan saya skip seperti itu Oke ya Ini tidak ada perubahan teman-teman kipas saya taruh, saya akan coba lagi dengan menggunakan korek seperti itu. Mungkin karena uh, ini kurang dekat atau apa begitu? Korenya saya berbesar lagi, teman-teman. Ya, tidak ada reaksi ya. Padahal ini sudah suhu ekstrim loh. Apa nunggu terbakar dulu? atau bagaimana ah sudahlah biar gak rusak jadi ini kalau kesimpulan saya kurang efektif tapi kalau screen yang ini ya screen yang ini screen kelebihan arus ini ini salah efektif kalau yang ini mungkin seperti apa maksudnya saya kurang paham kenapa dikasih empat seperti itu mungkin karena 4 di seri di paralel kemudian di seri mungkin karena itu ya oke okay, ya e, demikian dulu ulasan tentang produk ini dari kami. Saya kami bukan menghakimi suatu produk ya, ini cuma pengetahuan saja. Tapi softsadnya secara umum ini luar biasa seperti itu. Cuma ininya yang kurang efektif menurut saya seperti itu. Teman-teman silakan komennya di kolom komentar. Terima kasih teman-teman. Mohon maaf sekali lagi bukan menghakimi suatu produk tertentu. Semoga ini bermanfaat, barokah dunia akhirat. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. se